agak repot saya mikirnya tuh ya. walaupun salah sih, enggak cuma saya bingung gitu. kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu, tangga itu kan berurutan enggak bisa anda lompat langsung kelima kan satu dua belum terlewati jelas ya? Nah, ini gambarannya salat nih, satu pasti baik jadi kalau sekarang salat, lisan belum baik, mata belum baik sampai ke kaki, berarti ada yang salah salatnya tuh ada yang enggak tepat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 Wali kurd Rabaka, wadunal kaul. minta kepada Allah dengan segenap jiwa, memohon dengan penuh ketawaduan Nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca-baca, baca-baca, baca-baca itu zikir. Quran surah ke-54, ayat 17, 22, 32, 40 hadiah sornal Quran menyebut nama Allah. alat itu zikir. Sedangkan ada persoalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, Al ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, zikir dalilnya Quran surah kedua ayat 152 lima dua sebut namaku dzikir apapun akan mengingatmu gimana menyebutnya? ditaksir di Quran surah 17 ayat ke berapa 110 sepuluh kulit Allah awidur rahman ayam falahul asmaul husna sebut nama Allah itu menentamkan pada jiwa sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi bukankah dalam sholat anda baca Al Quran bukankah dalam sholat anda menghafal Al Quran bukankah dalam sholat anda berdoa bukankah dalam sholat anda istighfar anda mohon digabungkan semua itu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 Makanya saat Ramadan kalau orang pengen cari ketenangan lihat di perusahaan-perusahaan penuh itu musala pada tidur. Ya, mengamalkan hadis palsu. Ya dia ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Hadis palsu. Nah. itu teman-teman. Itu itu gambarannya tiga, tiga. Orang yang salatnya khusyuh benar itu dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rezekinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi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 Hadis sekusi, saya bacakan. Hadisnya nak kalah, kalah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalah Allah Huwazza Wajalla. Kafam tu salat bayni wabayna abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya, salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi masala. Kalau hambaku benar salatnya aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idah kalah abdu. Alhamdulillah Alamin. Bagian pertama. Kalau hamba benar nih al-fatihahnya, dari Alhamdulillah Alamin. Kalau Allah Huwazza Wajalla dijawab oleh Allah. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku.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 Harusnya apa penampilan sempurna? Kata Quran orang khusus itu kelihatan sebelum sholat pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31, Ya bani Adam khudz zinatakum indah ilal masjid. he anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam tuh kelihatan. Kalau orang khusyuk begitu azan kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah, khudz zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai bertemu Allah. Bertemu manusia ya pakaian bagus-bagus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 banyak gambar Messi belakang Ronaldo, ah repot. Malaikatnya juga bilang kamu salah baju harusnya Lukaku Modric. <tuh> apa lah saya? Nah ayo mau tanya apa? Mourinho dipecat saya tahu, lagi nganggur sekarang ditawarin Benfica dia nggak terima. Sekarang jadi dia komentar di Ben Sport. Nanti sebentar lagi akan komentar di laga Saudi dengan Qatar dan komentar laga Arsenal dengan yang terakhir digantikan Leicester. Dia super dulu, ya super sub. Ya the baby assassin, pembunuh yang berwajah baby face masuk jadi akhir-akhir gol, gol, gol, gol, Sekarang melatih dia lima kali kemenangan belum kalah sama sekali. Saya hafal itu tapi masih di urutan keenam tapi jaraknya ke yang keempat itu tinggal tiga poin lagi. Hafal saya Liverpool tahu cuma 4 poin karena bedanya kemarin tujuh tujuh kalah dua 1 sama Manchester City walaupun banyak analisis menyebutkan mungkin itu diberikan saja, kan karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City. Hafal saya. Ayo tanya apa lagi? Tertanya harus ke bawahnya ada Chelsea ada Arsenal baru kemudian Manchester United. Ah, Liga Italia, wah udah gak kekejar di pentus Ya apalagi ah, Dan seterusnya lah, ah, gak, ada, gak ada ujungnya bahas yang begitu Jelas ya? Maksud saya, anda tanya itu saya jawab Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain Dan apa ruginya? Ya tahajud ya tahajud lah Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok Ya kan tahajud kan yang bisa besok Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada Lebih baik anda kerjakan malam tahajud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 Bang istirahat Bang butuh istirahat Umat udah nunggu Dah gak usah mikir yang lain Karena beliau cerita masjid Cerita zikrah cerita ya, Insya Allah insya Allah. Ditipin ini Ditipin itu Dan seterusnya Dan yang paling indah adalah wah, oh, Bang Kita saling-saling panggil saling Nikmat Gak ada yang senikmat ini Zikir Allah Doa Bayangkan sakit Tapi masih nikmat gitu Nikmat Iya bang Saya paham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 Pertama, pilih mana Anda dipaksa harus ikut atau yang kedua kita bebas memilih sesuai dah. <gulil> <gul <tuh> <tuh> ya ya. Jadi kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika illa wa besok sesi terakhir fikih ikhtilaf di Masjid Ar-Rahman Kota Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.